memakai gaun warna merah ini kapol goals banget ya dan ada sebuah kalimat komentar dari kakak bila saya nggak pernah manggil orang dedek selain lesti tuh wow masalah banget ya kalau sekarang selain dedek manggilnya ngayas tuh, <tuh> masya allah mudah-mudahan saja rumah tangga lesti dan bilar ini selalu diberikan kebahagiaan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik amin Unggahan tersebut pun, ini diripas oleh akun emak-emak gasrek Rekryo Ada kalimat yang tentunya luar biasa juga dituliskan lewat caption Sekarang selain dede, manggilnya ngayas katanya tuh Masya Allah banget ya, hingga banyak tanggapan banyak respon yang diberikan dari para sejati fans nih yakni dari akun Instagram M Mawarda mengatakan sekarang Tentunya panggilnya sayang, nggak panggil lagi ya Masya banget tuh. tuh Kalau sekarang tentunya panggilnya sayang kepada Lesi Kejoram Masya Allah, luar biasa Dan selanjutnya para sahabat mereka bersedih tentunya untuk kita semua bahwa hari ini ada kabar duka persahabat ya Laura Ana itu telah meninggal dunia persahabat kita lihat di info hmm. yang tentunya membuat kita tentunya sama-sama berduka turut berpulang kerana pembuah adik dan juga sahabat kami edelainya Laura Ana teman-teman minta doanya dan tentunya semoga amal ibadah beliau Diterima di sisinya dan khusus khatimah Serta keluarga yang ditinggalkan Diberi kesabaran dan keikhlasan Amin Ya Robbal Alamin Kakak Bilar Ini juga turut mengucapkan Bela dengan mengucapkan Innalillahi wa inna illahi ronjiun Mudah-mudahan persahabatnya khusus khatimah Dan tentunya kebaikannya diterima di sisinya Amin Ya Robbal Alamin Dan untuk berikutnya Kita lihat juga persahabat Ada sebuah enggan spesial Yang tentunya Kak Rifi Evi ini ada di tempatnya Leslar hari ini. Wow, sepertinya bakal ada sesuatu kejutan, persahabat ya, yang tentunya akan diberikan oleh idola kesayangan kita. Di sini ada sebuah kalimat komentar banyak tanggapan. Yani dari akun Jenny mengatakan, sama syuting Cael kayaknya tuh, persahabat ya. Wow, apa mungkin ada video klip? Apa mungkin persahabat ya? Tentunya ada vitamin bahagia. Kabar baik yang kita dapatkan dari idola kita, insyaallah, mudah-mudahan saja. Apapun proyek, apapun yang dilakukan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan selanjutnya, juga kita mampir ke Indotv Official, Persahabat yang mengunggah sebuah postingan, foto Leslar, dan Aha. Menunggu kehadiran baby A dan baby L, wow, masya banget ya. Perhatikan juga di kalimat caption. Siang sih nggak sabar lagi nih untuk melihat kehadiran baby A dan L. Terus lagi nunggu keponakan online. Yang mana nih baby A atau baby L? Semoga diberikan kesehatan, ya Amin. Mudah-mudahan saja. Tentunya keduanya diberikan kesehatan, kemudahan dalam persalinannya nanti, Amin. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial terbaru dari kakak Bilar Yang mengunggah sebuah postingan video Hinata Di igas pribadi miliknya. Hinata saat ini sedang mengandung persahabat ya Tepatnya sedang hamil nih Wow Ini cute banget persahabatnya Lagi dielus-elus manja perut Hinata sama kakak Bilar Dan perhatikan juga persahabat ya Disitu sontak membuat kita ketawa bahagia banget Saat kakak Bilar bilang Bumil cantik ini juga mau dielus enggak nih perutnya kata kakak Bilar Ya aduh sontak banget nih ketawa dari Dedek Lesti Cute dan gemes banget ya melihatnya Masya Allah Dan tentunya selanjutnya juga Ini ada sebuah postingan yang sangat luar biasa yang muncul juga vitamin bahagia Dua bumil kata kakak Bilar matu Wow Hinata dan Dedek Lesti Kejora ini sedang hamil Katanya tuh persahabatnya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Dan selanjutnya Jangan lupa juga persahabat ya untuk menyaksikan Anugerah KPI 2021 karena sebentar lagi tepatnya hari Jumat persahabatnya tinggal dua hari lagi kita sama-sama menyaksikan idola kesayangan yang akan hadir sebagai bintang tamu di acara Anugerah KPI 2021 yang akan disiarkan secara live di Indosiar. Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan untuk selalu menyaksikan idola kesayangan kita. Dan terbaru selanjutnya persahabat ya kita lihat aja nih ada sebuah unggahan spesial dari Kak Bilar. Wow, ada mainan baru juga nih burung lovebird persahabat ya dan pasti kalian fokusnya sama Bunda Baby L Masya Allah banget ya mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan perlindungan persahabat ya. Tetap doakan, support, dukung yang terbaik untuk idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar.